oke okay, oke okay, oke okay. kita mau launchr Grand Life Auto siapa sih yang tahu game ini ya kayak anak-anak sekarang aja tahu deh harusnya walaupun mungkin mainnya sekarang game PS5 ya kalau gue masih game PS2 ini mainnya. karena sesuatu sesuatu yang jadul itu penuh memori-memori kenangan-kenangan ya dulu gue inget banget sih main ginian di rental PS sama temen gue habis sunat dulu pulang sekolah kan <laughs> gue ngerengek minta es eh minta es minta PS 2 pas sunat tuh <laughs> lucu lucu lucu oke okay. lama nih lama nih lama nih ayo dong gue mau main nih denger sini jalannya gue mau ngambil itu no motor GTA, eh, motor GTA. Oh, Kan dia. <laughs> Polisinya meninggal <aja>. lagi. <laughs> gue mau ngambil motor Rossi. Lalu tuh gue kecilin hal yang wajib gue lakukan kalau main GTA. Membuat kerusakan. Nah, dem. Gara-gara gue citin semua kendaraan pakai nos, jadi gini nih. tuh Kau kendaraan gue citin pakai nos jadi pada kaget selalu anjing orang-orang goblok ya. nah ini dia nih jalannya nih kalau nggak salah sih nih kan? depan di depan selalu selalu kita ngambil motorosia ya, bro ya ini bukan kedua di mana si kedua kedua oh, Wah oh, di sini kedungnya akhirnya ketemu nih. Lebay anjing. Mana ditabrak gitu dong mati. Iya <laughs> emang mati anjing. Huh blok banget dah. Ini kelamaan nih kalau kita lewat sana. Kita nggak bisa lewat sinda. Baik, Kamtek, saya nggak bisa di sini? Ini pendek, nah gitu dong. Nah, kan motorosi warna merah, bos. Mana ada motor motorosi warna merah ya? Itu mah jadul banget, terus dulu merah emang ya? Warna merah nggak sih? Kayaknya biru, terus apa lagi ya? Hijau. Ya, ilah pakai nabrak segala anjing, hello belai belai naik ulai nah, agak goblok lu gua ajakin ayo ada polisi anjing ngapain lu ini dia nih harus kita lakukan kalau main GTA wajib ya guys ya hukumnya ya kalau kagak ah ya kalau meninggal kan lu seorang gangster-gangsteran sih lu Palaklah dilakban anjing orang kuning ketai. nah Eh, lagi motor udah dapat ini dia hal yang harus kita lakukan ya guys ya kita cari landasan terbang kita cari landasan terbang aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, ini jatuh meninggal kita bisa selesai juga. bisa salah di GTA motor bisa terbang, so oh, nggak tahu deh kalian generasi generasi sekarang mungkin yang melakukan ini ada generasi sekarang, kalian tahu mungkin. soalnya aku dulu sih, kalau nggak ngelakuin ini tuh menjadi hal yang aneh sekali ya. terus main berdua, kan bisa tuh jadi dua itu tuh dua player saling ciuman mana nih game banget apa nih ya, dulu ya, lu Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya gue tau mobil lo ada nosnya iya tapi gak usah nabrak gue gitu juga anjing motor gue mahal babi coba kita ah elah serifnya cemeng anjing oh berenang serif ngajak kerentem serif polisi ini maksud gue kan kalau daerah namanya serif deh polisinya ga dibukain anjie ini lah berantem goblok lu mau mau kemana sih ah. goblok orang gua ajakin berantem nah kan dapat nih. welcome to San andreas fool Eh, langsung menunggu. bintang dua ayo ah mana sih ini stacking jelas nih bintang 4 kita cabut nih udara masih banyak. Terus ya, ada motor keras Jadi, kalau mau cabut gampang, eh, hey dong, mana lagi nih polisinya? Nih, anjing, cemen, badah. Kayak emang kagak bisa lepas, deh. Man, GTA pasti rusuh anjing, dan bahkan ada cheat seluruh kota jadi rusuh. Anjing, motorku diambil. Ya, motor cross ya, babi lah. Mana lagi, loh, goblok. Woi usah kegayaan lo, nembak nembak buah, tembak meninggal, cemen lo. Dahar leni, Dahar leni. Mana ya mobil polisinya hilang masa, tapi polisinya masih di situ. tadi masih ada dua sekarang ini ada satu coba kita lihat lagi masih ada nggak dia tuh udah hilang ini eh <SILENCIO> okay, lah jamin jangan banget kalau misalnya ini ngelukar gue rusak banget datang ini kalau di daerah. nih kayak di mana ya kalau kita ngelapor tuh lama gitu ditindakan kayak di mana sih ya kayak di negara mana tuh ya.